Jurusan kuliah yang lulusannya dibutuhkan di masa depan. Ada banyak pilihan jurusan kuliah di universitas-universitas di Indonesia. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurusan kuliah yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pekerjaan esok hari, sesuai laporan dari World Economic Forums. Menurut temuan World Economic Forums. Dalam Future of Jobs Report 2022, perubahan pola kerja akan terjadi karena tenaga kerja otomatisasi meningkat lebih cepat dari perkiraan. Revolusi robot menciptakan 97 juta pekerjaan baru, kemampuan berpikir analitis, kreativitas, dan fleksibilitas menjadi salah satu keterampilan yang paling dicari. Bisnis yang paling kompetitif akan fokus pada peningkatan keterampilan pekerja. Serta pekerjaan jarak jauh akan tetap ada. Selanjutnya, World Economic Forums juga memberikan prediksi tingginya permintaan untuk beberapa pekerjaan di masa depan. Jika dirangkum, maka pekerjaan yang disebutkan berkaitan dengan teknologi internet dan manajemen. Sementara itu, mengutip dari jurusanku, pekerjaan yang relatif tidak tersentuh, keberadaan teknologi otomatisasi diantaranya pekerjaan di bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan pekerjaan sosial. Berdasarkan hal itu, berikut jurusan kuliah yang lulusannya dibutuhkan di masa depan. 1. Jurusan Teknik Informatika Jurusan yang menjanjikan pertama adalah jurusan teknik informatika. Mahasiswa jurusan ini dibentuk agar menjadi ahli dalam bidang teknologi. Bahkan. Di jurusan ini kamu juga akan belajar tentang pemrograman hingga membuat aplikasi. Makanya, lulusan jurusan teknik informatika akan sesuai dengan kebutuhan dunia di masa depan. Gimana, minat nggak masuk jurusan ini? 2. Jurusan Teknik Elektro Selanjutnya, ada jurusan teknik elektro yang ilmunya memiliki pengaruh kuat dalam perkembangan peradaban manusia, Kebutuhan ilmu dari jurusan ini telah terbukti terus dibutuhkan hingga sekarang. Mahasiswanya nggak hanya belajar soal listrik, tetapi juga telekomunikasi. Tanpa adanya lulusan dari jurusan ini, perkembangan teknologi internet dan komunikasi mungkin nggak sebaik sekarang loh. 3. Jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan merupakan jurusan yang cukup baru di Indonesia. Bahkan, di tahun 2021, hanya Universitas Air Langga yang memiliki jurusan ini, kelahiran jurusan ini menandakan bahwa, mulai dibutuhkannya sumber daya manusia, kompeten dalam mengembangkan integrasi antara robotika dengan kecerdasan buatan. Nah, kamu mau jadi salah satu sumber daya manusia kompeten itu enggak 4. Jurusan Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin adalah jurusan yang berkutat pada mesin yang digunakan pada berbagai objek teknologi. Bukan hanya itu, jurusan ini juga akan membuatmu belajar tentang pembuatan dan pengoperasian robot. Menarik ya, tapi untuk masuk ke jurusan ini, kamu wajib punya pengetahuan dasar sains, seperti matematika, fisika, dan kimia. Lima. Jurusan Teknik Biomedik, kata teknik ternyata nggak hanya dilekatkan dengan informatika, elektro, dan mesin saja, tetapi juga medis. Jurusan Teknik Biomedik merupakan gabungan ilmu keteknikan dan ilmu kedokteran yang mempelajari perancangan alat-alat mekanik dan elektronik untuk dunia kesehatan. Jadi, jurusan ini hadir untuk membangun teknologi kesehatan, demi mengembangkan industri alat medis di Indonesia. 6. Jurusan Ilmu Komputer Jurusan Ilmu Komputer merupakan salah satu jurusan saintek yang nggak ada matinya. Adanya kemajuan teknologi yang mengarah pada pemanfaatan teknologi komputer dan informasi membuat jurusan ini banyak diincar oleh anak IPA. Terus seperti apa kuliah di jurusan ini? Pokoknya. Di jurusan ilmu komputer, kamu akan dibentuk untuk menjadi mahasiswa yang memiliki wawasan global dan tanggap terhadap kebutuhan dunia di bidang teknologi komputer dan informasi. 7. Jurusan Sistem Informasi Jurusan berikutnya yang masih berkaitan dengan teknologi, yaitu sistem informasi. Mahasiswa jurusan ini akan belajar ilmu komputer, manajemen, dan bisnis untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sistem informasi cocok buat kamu yang pengen belajar pengaplikasian ilmu IPA dan IPS secara gabungan. Sistem informasi bisa ditemui di UI, ITS, Binus University, Gunadarma, UNAIR, UB dan masih banyak lagi. 8. Jurusan Matematika. Jurusan Matematika merupakan Jurusan yang akan membuat mahasiswanya memecahkan permasalahan melalui permodelan rumus beserta hitungan matematika, sehingga dapat ditemukan solusinya, kayak di SD, SMP, dan SMA. Jurusan ini nggak jauh dari hitung menghitung. Bahkan mata kuliah yang dipelajari pun akan membuatmu selalu bertemu dengan data dan angka, seperti aljabar kalkulus, geometri, matematika keuangan, dan lain-lain. 9. Jurusan Statistika Dalam World Economic Forums disebutkan bahwa salah satu profesi yang dibutuhkan di masa depan adalah data saintis. Nah, salah satu jurusan pencetak lulusan yang mampu bekerja di bidang itu ialah jurusan statistika. Hal ini disebabkan mahasiswa Jurusan Statistika akan diajarkan tata cara mengumpulkan, mengolah, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan, hingga menyajikan data. 10. Jurusan Ilmu Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi adalah jurusan yang mempelajari strategi pengelolaan sumber daya yang terbatas terhadap permintaan yang tidak terbatas, sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Kemampuan menyusun strategi seperti itu juga dibutuhkan di instansi pemerintahan dan swasta. Makanya, lulusan jurusan ilmu ekonomi akan terus dicari di masa depan. 11. Jurusan Manajemen Selanjutnya, ada jurusan yang ramai peminat dari rumpun soshum, yakni jurusan manajemen. Berkuliah di jurusan ini, akan membuatmu belajar banyak ilmu pengelolaan bisnis, mulai dari menyusun strategi dan rencana, memasarkan produk, hingga merekrut SDM. Selain itu, mahasiswa jurusan manajemen juga, akan belajar ilmu pengantar teknologi informasi, yang sesuai dengan perkembangan dunia di masa depan. 12. Jurusan Akuntansi Anak IPS pasti udah bisa membayangkan, seperti apa kuliah di jurusan akuntansi, ya kan? Belajar di jurusan ini, mengharuskan mahasiswa untuk terampil, dan teliti dalam menghitung, serta mengatur keuangan. Nah, karena ada kegiatan hitung-menghitungnya, jurusan ini juga bisa dimasuki oleh anak IPA, loh. Jadi, siap-siap deh dengan keketatan, persaingan buat masuk ke jurusan ini. 13. Jurusan marketing, siapa yang jago public speaking? Wah, berarti jurusan marketing, atau jurusan pemasaran, bakal cocok untuk mutuh. Karena di jurusan ini, kamu akan belajar, menganalisis pasar hingga memasarkan produk. Makanya, kecakapan dalam berbicara sangat dibutuhkan. Selain itu, pada beberapa kampus juga, akan diajarkan cara menyusun strategi kreatif periklanan, membuat desain iklan, menulis iklan yang menarik, dan lain-lain loh. Jadi, jurusan ini cocok banget, dengan kebutuhan pemikiran kreatif, yang diungkapkan World Economic Forum Study. 14. Jurusan Desain Lulusan jurusan desain, baik itu jurusan desain komunikasi visual, jurusan desain produk, Hingga jurusan desain interior, lagi banyak dicari lo, kreativitas dan kemampuan mereka, menggunakan teknologi mampu menarik minat masyarakat luas. Selain itu, ada pula jurusan desain mode, yang gak kalah kreatifnya. Buat kamu yang lebih tertarik dengan industri fashion, jurusan ini patut nih dipertimbangkan. 15. Jurusan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi adalah jurusan yang belajar tata cara penyampaian pesan yang efektif agar tepat sasaran. Jurusan ini juga menjadi salah satu proses home yang paling diminati di UUBKS Bmptn 2021, loh. Wajar sih peminatnya tinggi, sebab jurusan ini memiliki prospek kerja menjanjikan di masa depan. Kamu minat juga nggak masuk ke jurusan ini? 16. Jurusan Pendidikan Pernah dengar cerita tentang Kaisar Hirohito, yang menanyakan sisa guru di negaranya, sebagai respons pertama setelah Jepang kalah, dalam Perang Dunia II, saat itu beliau mengumpulkan guru yang tersisa, dan berhasil membangkitkan negaranya dari keterpurukan, sepenting itulah guru untuk membangun SDM di dunia. Makanya. Lulusan jurusan pendidikan akan selalu dibutuhkan. Nah, sekarang tinggal kamu pilih saja mau kuliah, di jurusan pendidikan yang mana PGSD, PAUD, PLB, atau lainnya. 17. Jurusan Kedokteran Selama manusia ada di muka bumi, tenaga kesehatan akan selalu dibutuhkan. Makanya, jurusan kedokteran menjadi salah satu, Jurusan dari rumpun saintek yang banyak diincar oleh anak IPA. Hal ini dikarenakan, prospek kerja menjanjikan dari jurusan ini, yang akan selalu dibutuhkan sampai kapanpun. Jadi, jangan ragu, untuk pilih jurusan ini, kalau kamu jago dalam materi IPA, seperti biologi, ya. 18. Jurusan Keperawatan Selain jurusan kedokteran, Lulusan jurusan kesehatan lain yang paling dibutuhkan di masa depan adalah jurusan keperawatan. Di jurusan ini, mahasiswanya akan mempelajari cara penanganan pasien untuk membantu tugas dokter. Jadi, lulusan jurusan ini nggak kalah penting dari dokter lo posisinya di dunia kerja. 19. Jurusan Kesehatan Masyarakat Jurusan selanjutnya masih berkaitan dengan bidang kesehatan, yaitu jurusan kesehatan masyarakat. Apa itu jurusan kesehatan masyarakat? Jurusan kesehatan masyarakat adalah jurusan yang mempelajari ilmu tentang peningkatan mutu kesehatan masyarakat serta pencegahan penyakit di tengah masyarakat. Artinya, jurusan ini berbeda dengan jurusan kedokteran yang lulusannya akan bertugas menyembuhkan orang sakit, tapi tenang. Lulusan jurusan kesehatan masyarakat akan tetap dibutuhkan juga kok di masa depan. 20. Jurusan Farmasi Kamu ingin bekerja di bidang kesehatan, tetapi nggak mau sering bertemu dengan pasien, jurusan farmasi kayaknya cocok nih untukmu. Kenapa? Karena nantinya lulusan jurusan farmasi akan bekerja di balik layar untuk mengidentifikasi, meracik, hingga menganalisis obat-obatan yang cocok dengan standar kelayakan kesehatan. Nah, karena tugasnya tersebut, maka lulusan jurusan ini akan selalu dibutuhkan guna menyediakan asupan obat yang dapat menjaga kesehatan dan menyembuhkan orang sakit. Nah itu tadi 20 jurusan kuliah di Indonesia yang lulusannya dibutuhkan di masa depan. Kamu pilih yang mana? Oh iya. Kalau jurusan pilihanmu tidak disebutkan di atas, bukan berarti prospek kerjanya nggak bagus kok. Sebab, hal yang paling penting ialah, memilih jurusan yang sesuai, dengan minat dan bakat masing-masing. Bantu kami dengan cara subscribe channel kami dan bagikan ke akun media sosial kalian. Subscribe itu gratis dan nggak bayar loh. Terima kasih sudah menonton.